Nah, hmm, nih? Kalau p min Q apabila 60% dari m pernah tidak ketemu yang cek ini perbandingannya bernilai p kak Ican kak Ican kakak aku oh. kak Ican yang lihat zoom kakak sambil tedo oh ya tuh seripki Heem. Mm -mm. Nah. Coba nih name. Tego 5M. 60% deh. Nah, payment pertanyaan yo. Ya ndak? Payment berapa ditanyanya, yeah. mm. Jadi ceritanya 60% dari m 60 per 100 m 60 nah bernilai p atau 3 per 5 m sama dengan p jadi kalau nak dicari perbandingan p banding m itu 3 banding 5 nah dan 3 per 5 dari m 3 per 5 dari M bernilai tuh 3 per 5 M sama dengan Di sini nih kita bisa dapat 3 per 5 berarti sama dengan q per M jadi q per M itu sama dengan P per M ini kan sama-sama 3 per 5 kan jadi kalau P per M sama dengan Ki per M, berarti P sama dengan Ki. Nah logikanya kalau P dikurang Ki, berarti P kurang P. Bilangan yang sama dikurang hasilnya. 0 ya. Nol, eh. Nah itu nomor satu. Ini contohnya. Ada yang bingung enggak ini? Bingung enggak, tetap muka. Jangan lagi. Cor-cor. Corona. Nah. Ini. Itu contohnya. Soal perbandingan, eh? perbandingan market persentase Nah, ada juga kakek perbandingannya ini yang tidak pakai persen eh? Contohnya kayak ini Nah, rasio atau perbandingan Coba Kensin baca nomor satu. baca sen nomor satu sen siapa nih baca nggak si anim ba anim baca anim nomor satu anim apa kak baca soal nomor satu ini Nah, ini yang rasio dapat membuat tiga skateboard dalam 50 menit. Berapa banyak skateboard yang dapat ia buat dalam 5 jam? Oke, jadi di sini ada perbandingan antara jumlah skateboard yang dibuat sama waktu yang dibutuhkan. Oke, kalau yang pertama 50 menit, yang keduanya 5 jam. Nah, 5 jam ini, kalau kalian ubah jadi menit berapa tuh? 5 kali 60. 3, 100. Eh. Jadi, kita ngebandingkannya ini skateboard yang pertama, ini yang ditanya ini skateboard kedua, eh. kondisi kedua. Nah ini perbandingannya S1 per T1 sama dengan S2 per T2. Eh. S1, 3. T1 nya 50 menit. T2 nya 300. S2 yang cari, nah 300 bagi 50 itu 6 ya, jadi 6 kali 3 berapa tuh? 8 b? Nah. Ah. Oke, okay. Tuh. nah mungkin gak enak, salah ya, nomor 1 ya? Hey. Gampang Nampang. lah ini, eh hey, jadi kalian harus tahu bahwa semakin lama mau ngebuat skateboard maka akan semakin banyak eh produksi skateboardnya kok bisa main skateboard nggak bisa lah eh, susah itu oke okay, nomor satu ada yang nanya. siapa ya kita lanjut deh nomor dua. sin, sin? pada panjang ABCD. sin. oh cek cek. <laughs> Perbandingan sudut A B C. segitiga 5 banding 12 banding 13. Berapa besar sudut A? Oke, jadi kalau sudut segitiga kalian harus tahu ya, eh? harus hafal kalau namanya segitiga totalnya pasti 180. Sudutnya berapa? Tahu berapa? 180 derajat jadi kalau kita jumlah A plus B plus C 5 tambah 12 13 nah kita permisalkan A itu 5 e, B nya 12 e, C nya 13 x e. jadi jumlah ke 5 12 17 17 tambah 13 30 30 kali berapa hasilnya 180 bagi 3 170 30 Berarti 6. 6. Ah, tadi kan duluan 5 ya. Jadi 5x. Aduh, 5, ah, tuh, 5 kali nah, 6. Ayo, ayo. 30. Ya. Oke. Okay. Nomor 2 aman lah ya oke, tidak terasa nanti gue yeah. soal gue yuk ya nah ini sudut kalian yang belum belajar sudut apa lah, belajar di luar nih trigger trigger, triggering coba sih Alip baca Alip, nomor tiga Alip Reski, Reski Ramadan. Hai, eh. tiduk ga? Ken sin. Tidur. Ken sin ini kan Kak? Sudah lah, Hanim merah, beli bandar. Wajanim. Wait, nomor berapa, Kak? Tiga Sir, number 3. Nomor 3. Apabila X nah itu e. ada suara kensin, kensin deh, Kak. Nah, di mana, di mana? Apabila X berbanding Y Sama dengan 2 berbanding 3 Tentukan Y Nah diapuk ini nih? Ini kan ada segitiga Ada nah. cak gambar peta ini menpeta ini artinya Sudutnya hmm? 90 derajat raja. Sudut siku siku ku uhuh. eh jadi kayak surut siku-siku ini dia membentuk garis lurus nah kakak ganti warna eh ganti warna Agak merah ke nah ini garis yang gak merahnya ini ini garis lurus ya eh. Jadi garis lurus ini kalau garis lurus teorinya apa? Nilai sudutnya 180. 80 derajat. Nah 180 dibentuk sama siku sikus 90 y sama x. Jadi kakek kalau kita jumlah 90 plus x plus y dan 180. 180 kurang 90 berapa tuh? 90. Jadi jumlah X sama Y ini 90. Kalau kalian lihat di sini dua banding tiga Anggaplah 2A tambah 3A. 5A saja. 5 kali berapa tuh hasilnya 90? Jadi 90 per 5. 18. Kalau nggak nyari Y, Y ini tiga berarti. tiga kali 18 itu kali 3, eh? 8 kali 3? 24. 24. 2 3, 3. 50 ampe. Oke. Okay, Oke. Okay. Okay. ada yang Oke. Oke. Oke. Mana Oke. Ingat ya lo, cak nih. Tuh, tes dulu sih. Ken baca sen. Nomor 4. Aku udah kak ciwi -ciwi, Kak. mana rombongan ciwi-ciwi, Kak? Kada persegi panjang ABCD, titik HGF dan E berada Mbak. di titik tengah masing-masing sisi. Hitung perbandingan luas daerah yang diarsir dan tidak diarsir. Oke, okay, mantep. Jadi disini, titik tak G, F, e. Jadi titik E-nya ini ada di atas ini, atas G. Masing-masing di tengah. Ya. Jadi kita tidak tahu berapa nilai dari sisinya nih. Ya. Dia lama persegi panjang. Kalau persegi panjang. Kak Bella, mana Kak? BC sama dengan AD, Kak Bella mana, Kak? Kakak tuh udah les sama Bella, cewek kakak. Ayo Bohong. Ya. yang pasti itu kan buat ya? nanti. Ini lah kuntilanjarin <goh> si konyol, panjangnya ya, ab sama dengan CD, nah. Ya. Ab ini selama dalam HF, BC kalian beda. Oh, ya? Nah, ini keterangannya ya. Tambahan jadi ini sebenarnya terbentuk suatu belah ketupat. Ya. Eh, eh, itu belah ketupat. Rumus belakang ketupat, apa ingat, Dak? Uh, rumus Nah, lupa, lupa, Sumpah, lupa. Setengah diagonal satu dikali diagonal 2. Ya, Dak. Hmm. Macam rumusnya. satunya itu ialah si misalnya HF. Hmm. Macam rumusnya. HF-nya ya. dua berarti. HF oh eg seperti inilah sebenarnya yang daerah yang tak diarsir eh jadi kalau yang tadi kakak ngomong kan hf itu panjang persegi panjang sama bah. kalau eg sama dengan lebar jadi kalau kalian nyari luas daerah yang diarsir itu luas persegi panjang dikurang luas belah ketupat eh, kalau luas Oke, yang luas belah ke tuh Tupat. persegi panjang harusnya panjang kali lebar belah ketupat tadi setengah panjang kali lebar nah berapa tuh? Kalau panjang kali lebar b ini sampai 2 per dua dua kurang satu setengah eh, eh. jadi setengah bagi setengah tuh berapa hasilnya satu banding sah. Tuh. Tuh. eh jadi jadi kita harus mencari persamaan sisi tadi eh agak ribet tapi membingungkan easy-easy lemon squizzy sebenarnya. Nah ini nah nyawo jalan kita, ya. Nyawa, nyawa Jadi dari sinilah keterangan kita masuk ke rumus. Walaupun kata angko, jawaban apa? Ada. Yo i. Nah itu eh. Ah lima soal ini. Kamu berapa soal? Kak Yui Kak, mana Kak? Lagi ini istirahat. Cuti. Kalau kalau suami? Berawi. Terkode live itu terus. <laughs> Asiko nah, lagi lain nomor 5, ya? Alif, eh. alif, baculif, alif ya, baculif, nomor lima, alif, lip alif, ah. alif, alif, alif, alif, alif, alif, alif, alif, ngantuk juga alif, alif, alif, alif, alif, alif, alif, alif, itu Oh ada Rizky ya baca mah, ma, baca Nomor ma. berapa kak? Number five. Perbandingan jumlah dari kebalikan x dan y terhadap hasil kali kebalikan dari x dan y adalah satu perbanding tiga. Tentukan jumlah dari x dan y. Nak diapa ke, kira-kira ini ini mah? Siapa nasi maksudnya? Perbandingan jumlah dari kebalikan X dan Y terhadap hasil kali kebalikan X dan Y. Ya, satu X itu Y itu tiga. Itu kan jumlah dari X dan Y, yaitu satu per tiga. Kebalikan itu apa? Definisi kebalikan. Nah, itu dulu. Kita sepakati dulu. Bikin kesepakatan dulu sebelum dapat gangkonya. Oh, no. Kebalikan. Kebalikan. X dan Y, apa beda kebalikan sama lawan bilangan? Nah, itu dulu. Kalau kebalikan, sepernya, berarti, Arti. Ya, yeah. seper X tambah seper Y. Jumlahnya kan sepertiga. Ya, kan dia ngomong perbandingan jumlah dari kebalikan X, seper X, kebalikan Y, seper Y terhadap hasil kali kebalikan adalah seperti 1 kali seperti ya. satu barang tiga ya. Jadi kebalikan itu tidak sama dengan lawan nih. Ya. Kalau berlawanan tuh x dan min xnya, y dan min y. Nah ini lawan tanda dari maksudnya, tanda plus minus, eh, ya. nah, itu. Jadi kalau ini kita sederhana ke X seper X tambah seper Y. KPK X sama Y berapa? Kali ke B X Y kan? X Y bagi X hasilnya Y. X Y bagi Y hasilnya X. Nah kalau seper X kali seper Y seper X Y. X Y sama X Y coret. Sama-sama ya, seper -sama kan? Jadi kalau kalian jumlah x plus y sama dengan seperti go easy dapat a jawabannya. mana? Kan mudah ya? Se seperti sepertinya kakak nih mempersulit untuk mempermudah. Jelas mudah. Banyak latihan soal ya, ya mudah ya nomor lima ya. Nah bonus lah nomor enam sih kok lagi. Perbandingan x terhadap Y, 3 banding 4 X tambah 7 terhadap Y plus 7 4 per 5 jadi kalau ujinya tadi X per Y 3, per 4. 3 per 4 X nya berarti 3 per 4 Y 3 per 4 Nah kalau X plus 7 berarti 3 per 4 Y plus 7 per Y plus 7 4 per 5 Nah ini dikali silang, eh. dikali silang jadi Lampas 5 3 dikali 3 per 4 Y tambah 7, 4 dikali Y plus 7. 5 dikali 3 per 4, 15 per 4. 5 kali 7, 35. 4 kali Y, 4 Y. 4 kali 7, 20 de? 28. Kumpul ke ya? Eh? 35 kurang 28. 4Y dikurang 15 per 4. 35 kurang 28 7. 64 nah, ini berubah jadi 16 per 4. Okay. Dikurang 15 per 4. 16 kurang 15, 1. Eh. 1 per 4Y. Nah Jadi Y per 4 sama dengan 7. Jadi Y-nya 4 kali 7 berapa? 80 28. Baju apa nih, action tiga perempat dikali dua delapan, dua delapan bagi empat tujuh, tujuh kali tiga, dua Jadi, kalau x-nya ditambah 14, belas, dua satu tambah empat berapa 35. <tik> kalau y-nya tambah empat belas, dua tambah empat itu tinggal dibagi dadanya jadi empat dua, kan? Jadi. Jadi 35 per 42, FPB 35 dan 42, 7 sama 7, kan? Mm. Jadi 5 berbanding ke uh. uh. uh. nah. uh. Easy-easy? Lemon. lemon easy. easy. Lemon. Gampang, easy. Lemon. Tidak ada kesulitan yang berarti, ya. Nah, itu perbandingannya. Nah, iya. Oke. Ada yang, nak tanya, ada yang ini tujuh soal jadilah. Hege, kita bahas lagi nah. Tenang, bestok Stok masih banyak, 15 soal ini. Anjirr. Selesai lah sebulan. Pokoknya 100 kemudian ya. No. Aminallah. Ini kali, Kak. Dikit, Cok Ngerti, lah ya. Ini baca lagi. Iya, enggak ngerti. Ya. Ngerti Kak ada Google. Ayo Google, aneh, ini baca di Google ini. Oh, olahraga wow. tuh. Enak, eh. oh, kak. Ini nih sudah namanya soal uji ujian tulis berbasis komputer. Kitab kuantitatif, mau oh, kamu nelastranin bude SMA. Woah, eh. harus cepat bu. Jadi kamu tantang loh, ya eh. bisa ditantang. Nah, selamat beristirahat, eh ngerti galau, eh. Ya, ya Kak. siang